Pemain film Pandangan Pertama serta Alhaman Itu aja? Gak bagus ya Pemeran utamanya Jafar Khan, Pak Jo, Rizka Heruni Rini, Aku, <tuh> Amugan Leng Nudin Amur betul Leng Nudin gak ada orang ya Leng Nudin gak ada orang Leng kamera gak ada orang Leng Nudin gak Penonton, ya. Para, para penonton rakan-rakan Ini para penonton rakan-rakan Jadi hari ini adegannya metik daun yang melinjo. Bila. Ini rakan-rakan bisa dimakan Ini rakan-rakan bisa dimakan Ini rakan-rakan oh, Pak Produsur, gimana? Ini adalah berbuat dari daun-daun yang asli Insya Allah Putih oh. buat dari daun Si daun yang makan ini apa? Rakan-rakan Sungguh oh. saya belaga-laga Hanya mungkin aku tolak Rakan-rakan, apa yang orang lihat mereka da tahu oke, oke, Oh oke, oke, oke, oke, oke, oke, Hmm. Halo rakan-rakan oh. Ini para artis Jangan ya, Yang tidak mendukung sama, -sama. Orangnya. Kami selalu dari Uloqtub Selalu pengguna mendukung anda Ini kami support untuk anda Gimana Ya anda? Alhamdulillah Produk kita selalu Insyaallah album kita ini akan keluar pada produk ya. bola yang akan. Ini produk ini, produk produk produk saya sendiri. Panjar Jafar Production dengan sebut nama yang YouTube. YouTube. Coba. Ya dari. Hi Panjar kami. Ini dah punya pak. Panjar Jafar Production. Iya tu. Selamat. Kita akan jalan shooting di lapangan-lapangan tertentu yang terpilih. Selamat malam semua. Yeah. Dah. Ayah, badibu, badibu. Ayah, apa Pak Pak apa Ada nih, ada nih Ada nih yang? Hai